jadi pas banget gitu loh jadi di mulut itu rasanya kayak guri-guri piye gitu loh guri-guri gimana gitu loh jadi eh, rasa udangnya, rasa ikannya itu terasa back tuh channel Ratu Bidadari TV dimana saat ini saya sedang menikmati sebuah pemandangan yang sangat luar biasa pasti tau kan kalian di belakang saya apa di belakang saya adalah laut atau pantai atau samudra Dan di sana kamu tahu apa? Sunset, sunrise, sunset ya Kalau pagi hari lah Jadi saya menikmati pemandangan laut Saya juga menikmati pemandangan sunset Cuma di sini saya tidak mau membahas laut Saya juga tidak mau membahas sunset ya Saya ingin membahas mukbang saya ingin membang kerupuk Terus saya tadi juga nemu apel tahu apelnya siapa ya Terus saya nemu Cuma mau saya bersihkan dulu guys Jadi Review apel Sama kerupuk Mbak makan besar ini lah ini sih hasil temuan sih Jadi ini apel ini bukan aku beli Real <lian> 100% noak saya nemu di laut Gak tahu punyanya siapa saya gak tahu. Ya mungkin ini rezeki dari Tuhan ya uh, Tuhan memberikan saya rezeki uh, Ibaratnya menganjutkan apel Karena tahu kalau saya itu haus Saya gak punya air ini Mas saya saya mau apa minum air laut kan gak mungkin Oke okay. Yuk Makan dulu guys rasanya manis banget teksturnya itu lembut banget terus kayak serasa ada manis-manisnya gitu terus ada cel-celnya juga ada asin manis rasanya itu variatif ini jadi eh, seperti apa ya nano-nano gitu loh campur-campur gitu loh jadi apel ini rasanya yang saya eh, dalam mulut saya itu ada asinnya, ada manisnya, ada asemnya, ada pahitnya, sangat luar biasa banget. Coba eh, satu gigitan lagi ya. Rasanya di mulut kayak berbusa gitu loh. Terus kandungan airnya sangat luar biasa. Jadi ini memiliki kandungan air mungkin 80 persen ya. Dan ini bisa memenuhi kebutuhan imun kita mana bumi juga gitu guys bumi itu 80% itu lautan jadi termasuk tubuh kamu tubuh kamu banyak unsur uh, airnya daripada unsur hewaninya hmm. sekarang kita makan kerupuk kalau kerupuk ini aku beli guys Ini nggak gratis, nggak nemu, tapi beli. Makan apel, makan kerupuk. Di lautnya ratu roro kidul, di lautnya nyi roro kidul ini, guys. <tik> kekuasaannya nyi roro kidul. Kerenyaknya, kriuknya renyahnya luar biasa banget Jadi pas banget gitu loh Jadi di mulut itu rasanya kayak gurih guri pie gitu loh Guri-guri gimana gitu loh Jadi eh, rasa udangnya, rasa ikannya itu terasa banget Jadi yang bikin itu pinter ini yang bikin kerupuk ini saya mukbang sama gini, kekuasanya nyai roro kecil ini mukbang sama nyai roro kecil ini makan review kerupuk sama apel kerupuk makan kerupuk sama makan apel luar biasa kok kan? maaf ya saya belum mandi belum cuci muka saya kan tidur di sini Tadi saya cuci muka pakai air laut, aja ya. Hmm. Oke, okay, guys, masih sini saja. Habis ini saya mau cari warung, mau ngopi-ngopi dulu. Terus itu saya pulang, saya balik lagi ke kota Batu, kota Malang. Ini di pantai selatan, uh, dalam rangka mukbang makan bareng bersamanya, Kidul Oke. Okay? Jangan lupa subscribe, like and comment channel YouTube Ratu Bida dari TV. Salam Bida dari